Mata pisau pencipta Sapardi Joko Damono Mata pisau itu tak bekerja menatapmu Kau yang baru saja mengasahnya Berpikir ia tajam untuk mengiris apel Yang tersedia di atas meja Sehabis makan malam ia berkilat ketika terbayang olehnya, urat leher. Berjalan ke barat waktu pagi hari. Waktu aku berjalan ke barat, di waktu pagi matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan Matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Akulah si telaga. Akulah si telaga. Berlayarlah di atasnya, berlayarlah menyibarkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga magma, -bunga berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya, sesampai di seberang sana. Tinggalkan begitu saja, perahu, biar aku yang menjaganya. Sonet, Hei, Jangan Kau Patahkan Hei, Jangan Kau Patahkan Kuntung Bunga Itu Ia sedang mengembang, bergoyang-goyang, dahan-dahannya yang tua yang telah mengenal baik Kau tahu Segala perubahan Cuaca Bayangkan Akar Akar yang sabar Menyusup dan Menjalar Hujan pun turun Setiap bumi Hampir halus Terbakar Dan mekarlah Bunga itu Lahan-lahan -lahan dengan ganti dari rahim Allah, jangan saksikan saja dengan teliti bagaimana matahari memulasnya warna-warni sambil diam-diam membunuhnya dengan hati. Hati sekali dalam kasih sayang, dalam rindu dendam Allah. Lihat, ia pun terkulai perlahan-lahan dengan indah sekali, tanpa satu keluhan.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 ada yang sedang menanggalkan pakaianmu satu demi satu. Mendudukanmu di depan cermin. Membuatmu bertanya. Tubuh siapakah gerangan yang kukenakan ini? Ada yang sedang membuat riwayat hidupmu. Menimbang-nimbang tanggal lahirmu. Mereka-reka sebab-sebab kematianmu. Ada yang sedang diam-diam. Berubah menjadi dirimu Dalam sakit Karya Sapardi Joko Damono Waktu lonceng berbunyi Percakapan merendah Kita kembali menanti Kau berbisik Siapa lagi akan tiba? Siapa lagi menjemputmu berangkat berduka? Di ruangan ini kita gaib dalam gemah. Di luar malam hari mengendap. Kekal dalam rahasia. Kita pun setia. Memulai percakapan kembali. Seakan-akan itu abadi selamanya, kita menanti lonceng berbunyi. Grimis kecil di Jakarta Malang, karya Sapardi di Joko Damun. Seperti engkau berbicara di ujung jalan raya Waktu sangat dingin Sepi, grimis, tiba-tiba Seperti engkau memanggil Memanggil dan memanggil Untuk kembali berduka Untuk kembali rindu Panjang dan sangat cemas seperti engkau yang memberi tanda tanpa lampu-lampu di jalan-jalan. Supaya kami menyahutmu dan nyahutmu. Ajaran hidup, karya, Sapardi Joko Damono. Hidup telah mendidikmu keras agar bersikap sopan, misalnya buru-buru melepaskan topi atau sejenak mendudukan kepala jika ada jenazah lewat hidup juga telah mengajarmu merapikan rambutmu yang sudah menuju membetulkan letak kacamatamu dan mengumamkan beberapa lari doa jika ada Agar masing Dianggap menghormati Lambang kekalahannya Sendiri Maut Karya Seperti Joko Dermu Maut dilahirkan Waktu saja Ia hidup dari mata air Itu sebabnya Ia tak pernah Mengungkapkan Seluk beluk yang telah mengajarinya bertarung melawan hidup. Ia juga takkan mau menjawab teka-teki senjakala yang telah menahbiskannya menjadi penjaga gerbang itu. maut mencintai fajar dan mata ayah dengan tulus Cakrawala, kepalanya di atas bantal, lembut bagai bianglala, lelaki tak pernah menoleh, dan di setiap jejaknya melebat hutan-hutan, hibuk pelabuhan-pelabuhan, di pelumpuknya sepasang matahari, keras dan panas. Dan serbuk-serbuk hujan Tiba dari mana saja Cadar bagi rahim yang terbuka Udara yang jenuh Ketika mereka berjumpa Di ranjang ini Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita Siapa itu? Di sebelah sana, tanya tiba-tiba. Malam berkabut seketika, barangkali menjemputku. Barangkali berkabar, penghujan itu kita terdiam saja di pintu, menunggu atau ditunggu tanpa janji terlebih dahulu. "Kenalkah ia padamu?" desakku. Kemudian sepi terbatas. Hardik berulang kali. Bayang-bayang pun hampir sampai di sini. Jangan ucapkan selamat malam, undurlah, berlahan. Pastilah sudah gugur hujan di hulu sungai itu. Itulah saat itu. Bisikku, ku kecup ujung jari. Kau pun menatapku, bunuhlah lahir Suamiku, ku tetap kelam itu. Bayang. -bayang Namanya Dalam diriku Meriak Gelombang suma Hidup Namanya Dan Karena hidup itu Indah Aku menangis Sepuas Puasnya Suatu hari nanti, karya Sapadi Joko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam baik-baik saja ini kau takkan kurelakan sendiri. Suatu hari nanti Suara ku tak Terdengar lagi Tapi diantara lari larik saja Ini Kau akan tetap Kusiasati Pada suatu hari nanti Impianku pun tak Dikenal lagi namun Di selah-selah huruf sajak ini Kau takkan letih-letihnya Ku cari. Kita saksikan Burung-burung lintas di udara Kita saksikan Awan-awan kecil di langit utara Waktu itu Cuaca pun senyap seketika Sudah sejak lama Sejak lama kita tak mengenalnya, di antara hari buruk dan dunia maya, kita pun kembali mengenalnya. Kumandang kekal, percakapan tanpa kata-kata, saat-saat yang hilang dalam igawan. Jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa, betapa sengit cinta kita. Cahaya bagi kabut, kabut cahaya di langit, menyisih awan hari ini di bumi, meriap sepi yang purba. Ketika kemarau terasa keburu bulu mata, suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca bulu-bulu cahaya betapa parah cinta kita mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga rekah